Hai apa kabar aku harap kamu sehat selalu dan bahagia aku pamit aku menyerah bukan karena lelah berjuang bukan karena bosan bertahan tapi aku punya hati yang harus diselamatkan karena sekarang aku mulai sadar ada banyak hal yang memang tidak bisa dipaksakan ternyata Jatuh cinta sendirian hanya membuat kekewalahan. Itulah sebabnya aku memilih untuk berhenti mengejar. Maaf kalau sikapku terkesan berlebihan. Mungkin kamu sempat terganggu atau merasa kesal. Dari caramu mengabaikan, aku mulai faham, Itulah bentuk penolakan yang tidak langsung diutarakan dengan lisan. Aku sadar. Bukan aku yang kamu inginkan. Terima kasih untuk kebahagiaan yang tanpa sengaja telah kamu berikan. Selamat tinggal. Doakan aku agar bersedia mengikhlaskan tanpa harus terpuruk pada duka yang panjang.